baik teman bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah wasallallahu wasallam, saya dinaulana Muhammad uh, semoga kita semua tetap dalam nimbang rahmat dan dinungan Allah taala. berjumpa lagi dengan saya Alham Sadi di Alam Jaya kali ini kami di Alam Jaya akan ngetes power 100W dan 80W 80. Uh, TPA 3116 dengan 2 speaker ini 12 in dan 1 speaker 6, uh, 15 in bagaimana hasilnya? mari kita coba bersama-sama oke teman-teman speaker pertama ini dua kali 12-in ACR uh, klasik masing-masing 500watt yang sebelahnya adalah 15-in ACR new 350watt model boxnya kurang lebih sama ya di belakang juga soketnya sama-sama dua ini paralel semuanya ya Oke, okay, bagaimana dengan powernya? Mari kita lihat bersama-sama powernya. Baik teman, teman, sebelum kita melangkah lebih jauh, <coughs> perlu sedikit saya review lagi. Ini adalah power kecil TPA uh, 3116. Yang ini <coughs> outputnya 100 watt subwoofer. Ini stereo 8080. Ya, yang ini ke sini keluarannya, yang ini ke sini keluarannya, teman-teman. Yang ini ke sini, ya. Kemudian, tombol ini, ini tombol volume total, yang ini tombol volume subwoofer, yang ini, yang ini tombol atau knob potensio volume Dua ini ya. Jadi, kalau ini dibuka maka yang dua ini akan keluar suara tapi ini volume master ya ini subwoofer oke okay. uh, kemudian teman-teman pertama-tama kami rangkai seperti ini oke okay. ya yang ini yang 15 belas ini nih masuk ke yang stereo yang yang uh, ini yang mana yang berapa uh, 80 watt 80 watt, 80 watt, 100 watt yang ini ada subwoofernya yang ini oke, okay? ini subwoofernya subwoofernya pakai yang 12an dulu, karena dari segi daya, ini 500 500, 500, yang ini seperti yang saya katakan tadi cuma 350 kita tes dulu seperti ini, bagaimana hasilnya nanti kita tes uh, posisi yang lain <tuh> kipas akan nyala tetap ya dan saya sudah menyediakan termogan walaupun ada kipas suhunya seperti apa seperti itu. Oke langsung mulai ya. Oke, okay. uh, mix saya taruh sini. bismillahirrahmanirrahim Yang ini dulu. teman-teman mati, mati ini tidak tahu mati kenapa ini. Coba yang satunya saya hidupkan, mati total, mati total. Bentar ya, ada apa ini? Saya cek dulu, apakah powernya kokit uh, atau mati? Saya cek dulu. Di sini tetap berbunyi ya mati teman-teman sebentar ya saya cek dulu oke teman-teman sepertinya ini uh, konser atau mati ya sepertinya ya karena pakai ini bisa tapi suaranya seperti ini kecil padahal volume full oke sambil nunggu saya cek dulu lagi ya oke Oke okay, teman, teman setelah saya cek ternyata ada sedikit error di kabel ini panas tadi mungkin karena tidak tahu ya uh, Panas saya utak atik sudah jadi Kita cek teman-teman suaranya seperti apa Oke okay. bismillahirrahmanirrahim Ini suara ini saja, ya. <tuh rebellion> volume masih tiga per4 tiga4 per semuanya in the middle Oke okay, saya akan nyoba yang sebelah ini Yang 15 in Yang 15 in tampaknya Sambungannya lepas ini yang 15in ini murni 15in saya akan nyoba dua-duanya dua-duanya ini saya taruh sini dua-duanya, dua-duanya. Eh, mati lagunya. Oi, ada apa ini? Sepertinya ada sambungan Sepertinya ada sambungan yang lepas. Oke okay, teman-teman. Sepertinya ada sambungan yang lepas ya. Seperti itu. Karena ini hangat ini. Sebelah sini hangat. Ini hangat ini. Kabelnya hangat teman-teman. weh sampai meleles sih cuma gini doang sih. Oke. Oke, gitu, teman uh, ternyata ini cukup apa bukan cukup ya? Menurut saya kuatlah begitu ngekat speaker. Wah, wow, tapi suhunya berandal sudah ada kipas, teman-teman. Suhunya sampai sekian. Ya ini suhu heatsink IC nya ya seperti itu Oke okay. sampai 50 ini lumayan hangat tapi memang <coughs> kelas D ini kan kelas D kan ya eh uh, Cirinya memang mudah mudah panas sih seperti itu Oke okay. uh, Saya rencana ngetes apa model-model berbeda itu. Maksudnya ini disambung lagi gitu, kayaknya tidak memungkinkan di video ini, teman-teman. Oke, okay? kayaknya tidak memungkinkan. <coughs> ini akan saya coba lagi sekali lagi, saya hidupkan. Mudah-mudahan bisa nyala. Nyala alhamdulillah. Cuma yang sebelah sini kayak ya nyala, teman-teman ya. Oh, ada yang putus. Oke. Hey, Lagu lainnya. yang sebelah sini kabelnya memang agak error panas ini wah ini putus ternyata putus putus putus putus putus nyambung, putus nyambung putus nyambung putus nyambung debut aja ini oke teman-teman ya demikian uh, percobaan kami yang sederhana ini Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dunia akhirat buat teman-teman semua. Kami akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.